Yo, kembali lagi di channel bentuk paus official nah, sekarang ini di konten Synthesize episode kali ini lumayan spesial karena kita untuk paus crew akan ada kolaborasi dengan salah satu brand sneaker lokal yang tepatnya di kantor distribusinya di Wonosari, Kladen kita dapat job ini karena sebelumnya uh, saya ini sama salah satu koneksi teman cerita dari Uwarjo namanya Patian jadi Patian itu mampir kita kalau temennya itu butuh dekorasi gigi kontak-kontak lama lumayanlah satu minggu terus akhirnya delay kita kasih preview gambar desain karena dia mintanya lettering tipografi dengan sedikit sebuah kontemporer kita bikin dua tiga tiga tiga kali skep udah selesai revisi akhirnya oke okay. deal ya udah kita prepare langsung gas Kita akan berangkat ke kantor Aerostreet Gas. Halo. Akhirnya kita sampai. Ini di kantornya. Ini lokal lah. Nanti kita kasih tahu. Ini mau prepare dulu. Sampai di spot, kita tuh sebenarnya lumayan terkejut Karena spotnya itu perlu penanganan khusus Untuk masalah gambar sebenarnya kita nggak ada problem apapun Karena overall gambarnya karena sudah disepakati melalui desain Jadi oke okay, nggak ada masalah Yang masalah itu tentang pembangunan stagernya Karena kita harus tetap bikin stagernya aman Dan buat step by stepnya tetap enak kita lagi masalahnya di sana kan ada tangga. Kendala membangun stiker di area dekat tangga itu lumayan menyita waktu. Untungnya, kita dibantu sama teman kita, koneksi street art juga di Klaten. Dia biasa dipanggil babi, jadi dia ngebantu kita nyariin toko besi yang buka di hari Minggu buat cari pipa besi dan pipa itu kita gunakan untuk menyangga steker di area dekat tangga dan mengingat banyak dari kita takut ketinggian ada yang berbobot juga jadi itu yang perlu penanganan khusus. lagi eh uh, ini ada banyak kendala gambar uh, salah satunya karena tempatnya tinggi kita masang stikernya agak kesulitan tapi ini overall udah selesai kita start sketching tadi jam setengah empat sore setengah sempat sore dan sebenarnya gambar ini kita hanya dibatasi waktu 24 jam dimulai dari kita datang ke sini tadi jam 10 jadi besok pagi jam 10 selesai e, targetnya mungkin nanti selesai jam 2 sampai jam 3 pagi masalah lainnya sebenarnya ditakut tinggi mengingat bobot dan ini agak kurang kokoh konstruksinya tapi coba lihat nanti jadinya ini gambarnya kita nggak pakai Alat bantu apapun, jadi memang sketching ini kita freestyle, jadi memang digaya bebas lah langsung, karena tidak pakai proyektor atau tidak pakai alat bantu, bukan karena nggak punya, tapi karena nggak ada budgetnya, yang penting jadi dan tetap oke. Okay. Tadi bernama Synthesize Kita datang dari Solo jam 8 terus sampai sini sekitar jam 10-an lah uh, Kendala pertama yang dilakukan adalah memasak sebuah konstruksi kayak gini Ya bisa dilihat Lulusan ya biasa lulusan interior 8 tahun ya gitu Kuliah setiga atau kuliah nggak tahu Itu masnya itu yang... Bisa di zoom mungkin? Ya lulusan interior 8 tahun kita lihat konstruksinya come on, on. <sukur> yang katanya kuliah 8 tahun itu legend yang pertama bisa dilihat rapi ya bro, sejak kapan rapi ya kuat gue mau ngedek? menurutmu rapi yang ya kuat orang ya mas ya? wih enek, gak mau ngedek sapi ya, cuman yang kuat rapi, oh itu! kita lihat sapinya sini sini sini <sukur> waaah <sukur> hahaha hahaha hahaha ini ngambang bro dibuntel karo kerdus koyok demit ngambang mungkin mas Ari Kentut bisa menjelaskan sebuah konversi bagi temen teman atau subscriber Kentut Paus <tinyetro> dengan alasan memakai tali rapia dan kerju sebagai pengganjal bisa dimasukkan diinstalasi warga ini bagaimana alat anggapannya mas hari ini? magic kuat iya dong rajin beribadah, rajin berdoa, pasti kuat wah oh, yang penting magic berarti gue seneng main kiageng bahasa manut masih kayak genah tembus oke okay. mungkin kita masih hmm. memantau gambaran hmm. hari yang katanya 6 jam selesai. Hmm. Kita lihat. Guys, kita ini mengganggu. Hmm. Oke. Okay. Jangan mural seperti ini sebenarnya dibutuhkan di banyak tempat usaha, seperti kantor, restoran, kafe, dan masih banyak yang lainnya. Karena gambar dekoratif seperti ini dapat membuat suasana menjadi lebih estetik dan tidak terlalu monoton. di tengah-tengah kita gambar sekitar jam setengah tiga pagi salah satu teman kita datang teman dari koneksi straight up klaten namanya yoga siblik atau sasit ya dia datang bantu kita gambar dari jam setengah 3 pagi sampai selesai Seng -seng. Oke, saya kembali lagi di channel Google House Official dengan edisi sentuh yang berkolaborasi dengan salah satu produk sneakers lokal yang ada di dengan nama brand Aero Street. Oke, uh, ini jam berapa ini? Sebelum ini jam 6. 6. Oke, okay. tadi kita gambar mulai jam 3 tapi datang dari sini jam sebelas terus masang konstruksi dengan masang seker dan konstruksi magic sebenarnya terus berdiri tiga jam. habis itu mulai gambar jam 3 sore sampai jam enam. Tontonan mataku, mataku, mataku. Sebenarnya ini yang ngomong harusnya Mas Ari Arie tahu. Tapi dia masih ingin menyelesaikan sama lebih dahulu Dan saya yang mewakili walaupun aku nengger, pokoknya aku nengger tim sukses. Jangan lupa untuk subscribe dan di-kanon tentunya. Kalau lagi, kalau lagi, kalau lagi. Oke, oke. Okay. Setelah 22 jam selesai, sudah prepare loading out, kita pulang.